langsung aja kita ke go Google Chrome teman-teman habis itu kalian ketik telepon Habis itu kalian langsung aja enter. Nah, kita bakalan langsung otomatis copy atau ke halaman kayak gini. Kalau kalian udah tahu nama pokoknya, kalian tinggal langsung tulis aja di sini ya. Ini halaman awal dari download .com ya. Nanti kalian langsung aja download di sini. Ini tuh gratis ya, teman-teman. Kalau aku sering pakai yang... Sekini ada sanrif, san serif, big sweet, atau perut. Oke, okay. aku bakalan uh, pilih yang kartun. Invasi ya, aku bakalan pilih pilih. Hai, dokter aku mau ini. Ini benar banyak banget, ya teman-teman. Sebelumnya kalian mesti harus download dulu aplikasi buat ngextractnya, teman-teman. Kalau aku pakai yang Zer Server -E ini ya. Nah, ini buat nanti buat ngextract info Kalau udah, ini nggak, namanya nggak usah diganti. Kalian langsung extract file. Kalau udah, kalian langsung aja ke aplikasi uh, Pixelate. Belum itu, aku bakalan uh, kasih contoh dulu. ketemu kalian bisa aja langsung Ini tandanya belakang itu anda bakalan uh, tulis uh, TTF ya atau OTF gitu ya teman. Kalau oh, udah karena langsung add select. Nah belajar, okay. cari, kayak gitu sema aja. It's